Padlijon kritisi logo bantuan presiden Yunarto Wijaya balas tunjukkan foto Prabowo Direktur Carta politika Yunarto Wijaya menindir anggota DPR RI Padlijon yang sempat mengkritik bantuan presiden Joko Widodo Padlijon mengatakan bantuan itu tidak perlu menggunakan logo presiden apalagi Kata Padli John bantuan itu terhambat hanya karena persoalan tas berlogo presiden Ia kemudian mengatakan saat ini rakyat tak memerlukan kemasan Melainkan isi dari bantuan sosial tersebut Itu Bansos Bantuan Sosial atau Banpres Bantuan Presiden Zaman sudah berubah harusnya nggak perlu pakai logo untuk pencitraan Toh uang rakyat kembali ke rakyat bukan uang pribadi presiden. Saya yakin rakyat tak butuh tas berlogo banpres, melainkan isinya. tulis Padlijon melalui Twitter seperti dilansir Tribunnews.com. Pada tweet Padlijon soal bantuan tersebut, ada warganet yang mengirimkan foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sedang memberikan bantuan rapid test kepada pemerintah Kota Bekasi. Dalam foto itu Prabowo membawa papan besar bertuliskan "Bantuan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Bekasi, Rapid Test Kit". "Harusnya kayak gini ya, Bang?" "Tweet akun @pendapatahli. Pendapat ahli." Tweet tersebut kemudian diteruskan oleh Yunarto Wijaya ke akun Twitter Padlyjon. Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako, sempat tersendat persoalan kemasan. Ia menyebut terjadi keterlambatan dalam produksi tas jingjing yang digunakan untuk mengemas sembako. Awalnya, ia sempat tersendat karena ternyata pemasok-pemasok tas sebelumnya kesulitan mendapat bahan baku yang harus impor, terang Juliari Rabu. Tas merah putih itu bertuliskan bantuan Presiden Republik Indonesia bersama lawan COVID-19. Pada bagian tas, terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan di bagian bawah tercantum logo Kemensos. Meski produksinya sempat mengalami keterlambatan, namun Juliari menjelaskan saat ini sudah tak ada masalah. Menurutnya, pemerintah bakal sudah menambah perusahaan yang memproduksi tas tersebut. Adapun, Paket Sembako itu adalah bantuan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Paket Sembako dibagikan kepada sebanyak 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 keluarga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Paket Sembako senilai 600 ribu per bulan itu akan digulirkan selama tiga bulan ke depan. Bagi Anda, yang menonton video kami, jangan lupa memberikan kritik komentar di channel di bawah ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel kami, jangan lupa subscribe channel News ID. Terima kasih.